Nah seperti ini teman-teman sudah saya gosok tadi pakai odol dan juga pakai harus Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys di channel Fami Agia Oke kali ini saya akan membuatkan tutorial cara membersihkan batang cincin yang berbunga ya Kenapa batang cincin ini harus dibersihkan karena ini adalah putih jadi saya bersihkan karena hitam dia saya bersihkan menjadi kilap seperti baru lagi ya teman-teman teman bagaimana cara kita bersihkannya nanti teman-teman bisa nonton videonya Dan teman-teman juga bisa praktekkan tanpa modal ya teman-teman ya modalnya modal gratis Bisa membersihkan batang cincin yang berkarat ataupun yang sudah hitam ya teman-teman ya Oke, silahkan disimak video ini sampai selesai dan sampai habis. Jangan di-skip ya, teman-teman, ya, supaya teman-teman bisa mempraktekannya. Oke, silahkan disimak videonya. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack and sometimes You just gotta believe There's something That'll give you relief There's something That'll have what you need What you need We're broken It's tragic We're not all elastic But maybe there's magic Believe seperti ini ya teman-teman cara mengolesnya ini, ini karena mbaknya seperti ini batangnya seperti ini jadi harus digosok pakai harus digosok pakai pasta gigi harus digosok pakai sikatnya karena ini ber, apa batangnya berbunga jadi harus kita bantunya selas selanya pakai Gosokannya, karena kan kalau enggak kita gosok seperti ini, se-selanya susah dibersihkan. Tapi jangan pakai air seperti ini, teman-teman. Cara membersihkan batang, gig, batang cincin yang berbunga. seperti ini ya teman-teman digosok yang lama supaya sela-selanya itu kena pasta gigi nah, kita lihat teman-teman hasilnya seperti apa sudah bersih ya tinggal kita gosok sedikit sedikit lagi cuman pakai ini teman teman dan sama yang ini ini hitam ya teman teman ya karena batangnya itu tadi hitam kita kasih lagi teman teman berulang kali supaya bersih ya <tuh> mungkin kalau digosok pakai tisu itu agak agak lebih sulit teman-teman karena sela-selanya itu tidak masuk dan tidak bisa kena jadi saya menggunakan sikat gigi Dan nanti kita akan melihat hasilnya seperti apa ya teman-teman. Dan di sini baknya ini menggunakan suasa atau perak ya. Teman-teman bisa coba. Praktekkan di rumah, Dan nanti teman-teman bisa lihat hasilnya. Nanti kita cuci setelah kita gosok teman-teman kita bersihkan pakai sabun kita kasih lagi supaya bersih Done. jangankan ini gigi pun kita gosok bersih ya, teman-teman ya. -teman. Ini selas-selanya. Ini di sini agak sulit bersihnya. Jadi kita bantu pakai tisu. Oke, okay, seperti ini cara gosoknya, teman-teman. Sekarang kita akan lihat hasilnya seperti apa. Nah, seperti ini, teman-teman. Sudah saya gosok tadi pakai odol dan juga pakai harus bantu pakai sikat gigi karena ini ada sela-sela berbunga di sini, ya, teman-teman. Ya, jadi harus kita gosok pakai sikatnya jadi hasilnya sangat memuaskan dibandingkan sama yang pertama ya sebelum digosok ini cara merawat eh, batang cincin ya teman-teman ya seperti ini nah sudah kilat deh teman-teman ya, teman -teman ya. Tinggal, nun tinggal nunggu petir aja Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share ya teman-teman sebanyak-banyaknya. Semoga bermanfaat dan bisa dipraktekkan sendiri di rumah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.